Ini masih posisi pasar lincah. Buah yang paling ini ya, saat Imlek yaitu buah hijir. Oh, 190, Wow, bener, Belum lihat. Kayak jualan dodol Cina gitu ya, kalau di arah sana tadi aku lihat banyak yang jualan dodol Cina. Di jual buah-buahan tuh udah satu kayak gini, guys. Udah dibungkusin, tinggal ambil gitu kan? Hmm. Ini ternak, pernik lemlek. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Halo guys. Jadi sekarang tuh hari Imlek di Taiwan. Nah kebetulan aku kan lagi cari sarapan, nggak taunya semuanya pada tutup deh. Karena pertama kali hari Imlek di Taiwan aku bisa keluar, makanya aku cari makanan deh. Tapi udah stok sih ya. Ya udah, terhubung nggak ada yang buka, cuma ada ini. Akhirnya aku beli ini aja. Jadi ini tuh namanya Chongyoping. Kalau di Indonesia mungkin hampir mirip dengan itu ya, martabak telur cuma beda caranya aja, nah guys. Akhirnya aku beli 3D buat aku dan Taitai. Oke, okay, kita lihat ya perbedaannya hari Imlek dan hari biasa juga hari sebelum Imlek. Saksikan terus video ini sampai selesai. Sekarang hari Imlek dan posisinya semuanya pada tutup Hanya 1-2 orang yang jualan ya hmm, Aku habis beli ini, Chong nya orang sembahyang. Di sini ada toko Indonesia besok mulai buka ya dari tanggal 10 sampai 12 ribu. Guys, ini pasar yang biasa aku lewatin. Bentih ya. Sekih sekali jualan ini apa Jual buah-buahan kurang jualan buah aja yang buka jualan hutan sini enggak tutup. Mainan. Pernah pernah nyobain tuh enggak? menyebar <gayang> Terima kasih telah badai Aku beli tutup, ini, ini aku beli, ini aja, ini aku beli di sini aja ya. Guys, ini aku mau coba jalan hari ini ya Ini hari-hari biasa Nah kalau kemarin kan yang jualan cuma satu di sini Sekarang aku mau <tuh> Buat sehari-hari banget jadi ini kondisi setiap hari ya pasar yang sebelum Imlek Kalau hari Imlek pas hari Imleknya tuh bener-bener sepi banget gak ada yang jual nah, Seperti kita kan kalau hari Lebaran juga pasti kebanyakan ya sibuk di rumah gitu ya guys Ada kumpul dengan keluarga 件塊600 块三件 600塊 Jadi untuk hari biasanya seperti ini ramai aktivitas. itu ya guys Jadi, ini waktu pas uh, perbandingannya ya, perbandingannya video yang tadi aku share itu sepi banget. Tapi kalau hari-hari biasa seperti ini. Oh, cuma ha? sih. kueisi. Oke, Nisha.